Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Cira-Cira. Nah, di video kali ini saya akan membuat jamur crispy. Nah, buat teman-teman yang belum tahu cara membuatnya, simak video berikut ini ya. bahan yang utama yaitu ada jamur saya pakai sekitar 1 4 kilo atau 250 gram ya kemudian ada sasa kentaki um, ini tepung bumbu untuk chicken ya teman-teman kemudian ada desaku marinasi buat tempe dan ikan goreng saya pakainya kemudian ada garam sekitar satu sendok makan kemudian ada royco atau penyedap rasa kemudian ada lada bubuk ada bawang putih bubuk dan ada uh, saca, sasa micin ya teman-teman kemudian di sini saya memakai terigu protein tinggi sekitar setengah kilogram atau 500 gram ya teman-teman nah oke okay, kita langsung ke cara pembuatan ya nah langkah yang pertama yaitu kita campurkan semua bumbu ini ya teman-teman masukkan ke dalam wadah di sini saya pakai wajan kecil soalnya um, uh, apa alatnya itu ada yang kurang ya Nah kita campurkan semuanya garam penyedap rasa lada bubuk bawang putih bubuk sama sasa micin oke ini kelamaan jadi agak menggumpal ya teman-teman nah kemudian kita masukkan bumbu marinasinya sekitar 1 sendok teh ya teman-teman ini hanya untuk perasa aja biar tambah eh, rempah-rempahnya terasa gitu ya oke selanjutnya kita masukkan air sekitar 1 gelas atau secukupnya aja ya nanti kalau misalkan airnya agak banyak nanti ditambahin garam sedikit lagi atau tergantung rasanya jika kurang asin bisa ditambahkan. Nah, kemudian kita aduk sampai rata ya, teman-teman. Oke, kita aduk sampai rata sampai benar-benar rata. Nah, ini yang menggumpal-gumpal ini kita tekan-tekan uh, ya biar tercampur rata. Nah, ini udah merata. Sekarang kita masukkan jamurnya sampai terendam ya, teman-teman. Kemudian nanti uh, kita tunggu beberapa menit. Oke kita masukkan semua Untuk ukurannya tergantung selera masing-masing ya e, Bisa lebih kecil lagi Atau bisa e, utuh Gak usah dipotong-potong kayak gini ya Nah seperti ini kita rendam <tuh> Oke kita tunggu sekitar 15-30 menit ya teman-teman Biar bumbunya meresap Nah ini udah sekitar 15 menitan Nah sekarang kita masukkan ke dalam tepung terigu kemudian di sini saya sudah siapkan air um, buat nanti uh, perendaman ya teman-teman nah tapi sebelumnya saya masukkan bumbu sasa um, Tepung bumbu Sasa ini, ya teman-teman. Soalnya, ini udah ada rasanya. Tepungnya nanti kita campurin ke sini. Soalnya, kan, terigunya itu enggak ada rasanya sama sekali. Jadi, biar menambah rasa, biar sedikit asin, sedikit gurih. Nah, nanti um, kita masukkan ke dalam terigu ini. Nah, sebelumnya saya sudah cuci tangan bersih, ya teman-teman. Satu persatu Kita masukkan semuanya aja ya teman-teman Nanti kita campur aduk <tuh> Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube Cira-Cira Buruan subscribe ya Biar nggak ketinggalan video dari kita Nah buat teman-teman juga eh, Tolong bantu share ya teman-teman Terus juga like jangan lupa dan share nah buat teman-teman yang mau request atau uh, yang mau request menu atau um, ada kritik dan saran tolong komentar di kolom komentar ya nah sekarang kita aduk seperti ini ya teman-teman sedikit kita remas biar nanti tepungnya itu menempel dengan baik di jamurnya oke kita aduk-aduk seperti ini Nah kita tepuk-tepuk seperti ini ya teman-teman biar tidak ada uh, tepung terigu yang masih tersisa banyak. Nah seperti ini udah kelihatan crispy -nya ya, tapi uh, kita rendam terlebih dahulu supaya lebih bagus hasilnya. Kita masukkan ke dalam rendaman uh, ke dalam air. Ini airnya itu uh, murni air putih biasa ya teman-teman, Gak ada baking soda, nggak ada pengawet. Nah di sini saya pakai bahan-bahan yang simple banget. <tuh> oke okay, kita masukkan semuanya ya tepuk-tepuk seperti ini biar sisa tepungnya itu keluar nah ini diusahakan terendam semua ya teman-teman Nah jika sudah terendam kita angkat Kemudian nanti kita masukkan kembali ke dalam tepung terigunya Nah kita tiriskan dulu biar tidak ada banyak air yang masuk ya Oke sekarang kita masukkan kemudian nanti kita aduk kembali ya teman-teman Kita aduk sampai rata dan kita aduk pelan-pelan seperti ini ya supaya nanti hasilnya itu padat tapi dia uh, crispy gitu nggak nggak apa ya nggak bantat gitu ya nggak keras nggak <tuk> <tuk> <tuk> nah oke okay, kita aduk sampai rata pelan pelan ya teman teman terus juga kita sambil uh, pisahin jamurnya supaya nggak nempel ini nah di sini saya juga udah panasin minyak ya teman-teman nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya -teman. nah. keriting gimana gitu ya bagus kan hasilnya nah ini belum digoreng ya nanti kalau udah digoreng pasti hasilnya lebih bagus lagi oke okay. nah langsung aja kita goreng ya Kita masukkan satu persatu ya teman-teman Ini minyaknya udah panas Nah seperti ini Kita masukkan sesuai kapasitas minyaknya ya Oke. Okay. Kita menggunakan api sedang ya teman-teman Jangan terlalu panas juga Soalnya nanti takut cepat kecoklatan gitu Tapi nanti di dalamnya itu enggak matang Merata Oke, kita masukkan sebagian, ya teman-teman. Ini setengahnya, setengahnya dari jamur yang tadi. Oke, kita um, tunggu sampai dia agak kecoklatan, ya teman-teman. Nah, seperti ini udah cukup, ya kemudian nanti um, kita tunggu beberapa menit. Nah sambil nunggu uh, jamurnya matang, di sini saya akan saring tepung terigu yang tadi habis dipakai supaya nanti uh, sisanya itu bisa buat um, bikin jamur crispy atau yang lainnya lagi ya teman-teman biar nanti ini gumpalan-gumpalan tepung yang basah ini nggak kecampur sama um, yang mau nanti kita bikin <tuh> soalnya nanti kalau misalkan nggak disaring hasil yang selanjutnya itu bakalan keras ya jadi dia nggak bakal kriuk crispy gitu nah seperti ini kita pisahin boleh digoreng boleh terserah teman-teman semua mau diapain ya Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi baru lagi Nah ini udah cukup ya teman-teman Ini udah kecoklatan Sekarang kita angkat Dan kemudian kita tiriskan. Ini baru sebagian ya teman-teman Habis ini saya bakal goreng lagi Nah terlihat crispy banget kan ya Oke gampang banget kan cara bikinnya. Nah sekarang Buat teman-teman yang belum subscribe Buruan subscribe ya Terima kasih sudah menonton video kita Tunggu video kita selanjutnya ya Bye, bye assalamualaikum